Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi bersama channel youtube lain project channel youtube paling blind sa indonesia raya nah, di video kali ini melanjutkan video yang kemarin yaitu cara tepat belajar mengaji part 2 ya alias bagian kedua langsung saja kita mulai bismillahirrohmanirrohim seperti kemarin tetap ya dibaca pendek pendek satu ketukan, tidak usah dieja, jadi langsung aja batatha seperti ini ya, misalkan ini jadi cukup satu ketukan tak tak tak gitu ya dan untuk selanjutnya silahkan diikuti saya untuk yang pertama, saya yang mengucapkan kemudian saudara-saudara yang mengikuti bismillahirrahmanirrahim batatha Saaba Sabata Batata Baasa ta, ba -ta, -ta. Ba Sabasa -ta Sa -ba Tabata Asasa Tataa batasa Sabata Batasa Abatasa Abatasa Jadi, kalau seperti ini, kemudian ada titik satu di bawah Dan ada tanda ini di atas, dibaca Ba kalau yang ini seperti perahu ada titik dua kemudian ada fathah di atas dibaca ta. Kalau ini titik tiga di atas dibaca th. Jadi lidah agak e, maju ke depan di antara dua gigi ya. Oke sekali lagi langsung e, dibaca tidak usah dieja. Ya. Batasa Saaba, batata, ataba, tabata, tataa, sabata, abatasa, -ta -sa. Sa -ba -ta. ba sabata, baasa, sabasa, asasa basasa batasa abatasa oke silahkan uh, diulangi lagi biar lebih bisa ya jangan jenuh kita ulangi sekali lagi mulai dari atas kemudian ke sini ke bawah lanjut ke sini ya Silahkan saudara-saudara sendiri sekarang yang membaca, saya yang menunjuk. Oke, mulai. Okay, bagus. Untuk berikutnya saya yang membaca semua, saudara-saudara hanya yang menyimak ya. Oke, okay, mulai. Batasa sa'aba batata ataba tabata tata'a sabata abatasa sabata sa baasa sabasa asasa basasa batasa abatasa. demikian untuk halaman kali ini batasa mari kita lanjut ke halaman berikutnya di halaman berikutnya kita sudah sampai kepada ja ya langsung mari kita baca Ce aja ace sa aja, at aja, sa pe ace sa ace ace ace ace ace ace ace kita ulangi dari atas, biar makin lancar. Ya, Ja. aja, ja. Sa aja, a aja, aja, baja. aja, sa. aja, aja, aja, aja, Ja aja, aja, aja, ja, aja, aja, Ja aja, aja, aba saja Sekarang kita rubah urutannya. Kalau tadi seperti ini ke sini. Sekarang kita ubah hanya dari sini aja. Jadi biar enggak hafalan ya, biar paham. Karena kalau hafal tapi tidak paham nanti berbeda. Lebih baik faham dulu ya jadi kalau sini sini kita rubah sini biar ada variasi biar enggak hafalan ya oke langsung kita mulai ja aja ataja, ata ja baja ja ta aja C a, sa -a sa Bagaimana? Kita ulangi lagi biar lebih paham Hai aja aja Hai bajasa Hai jaaba Hai tak aja Hai jaca Hai jasa Hai sajaja Jasasa, abata saja, seperti itu, saudara-saudara. Jadi hanya satu ketukan ya, tidak boleh dibaca panjang-panjang. Untuk pertemuan kali ini, saya rasa cukup sekian dulu. Semoga bermanfaat dan barokah. Sampai jumpa di video selanjutnya, Part 3 alias bagian ketiga.